Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'ad. Kaum muslimin dimanapun anda berada yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di satu tempat yang di sini digunakan untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Tepatnya kita berada di Gedung Kriya Qur'an Tartila. Sebagaimana kita sudah kita ketahui bahwasanya mempelajari Al-Qur'an merupakan Keutamaan yang sangat besar. Nah, di sini digunakan oleh kaum Muslimin untuk belajar ilmu Al-Quran dari membaca yang benar dan baik, mempelajari tajwid dan tahsin dengan benar, kemudian mempelajari uh, kandungan, mentadaburi Al-Quran, dan tafsir-tafsir Al-Quran. Al Alhamdulillah, respon ataupun animo dari masyarakat begitu luar biasa untuk mengikuti program yang satu ini. Di gedung kita ini sudah sangat terbatas sekali untuk menampung kuota daripada peserta. Alhamdulillah ada program baru dari kita, yakni dengan mendirikan atap sehingga menjadi bangunan yang pertama untuk parkir, yang kedua untuk tempat kajian muslimah karena memang kondisinya sudah membludak. Oleh karena itu kami membuka kesempatan kepada para moksinin kepada para donatur, untuk berlomba-lomba menyokong, mendukung program yang mulia ini dengan menyalurkan bantuan semoga kita mendapatkan bagian amal jariah sebagaimana yang dikatakan Rasulullah s.a.w. إِذَا in Apabila seorang hamba itu sudah meninggal dunia, maka akan terputus semua amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sodakotin jariatin. sodakoh jariah yang pahalanya terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Semoga dengan memberikan bantuan, berkontribusi dengan program ini kita mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai kehidupan di kubur kita. Demikian masyaral ma muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini semoga menjadi kebaikan untuk kita bersama. Kita bikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. warahmatullahi wabarakatuh.